Musibah banjir menerjang Kota Cilegon. Hujan deras dan buruknya drainase menjadi penyebab. Akibatnya ribuan warga jadi korban banjir. Banjir ini merendam tiga kelurahan yakni Kelurahan Jombangwetan, Sumajaya, Kecamatan Jom dan Rawa Arum, Kecamatan Grobel sejak Senin 10 Januari 2022 malam. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon. Hikmatullah mengatakan air banjir menggenang rata-rata antara 40 hingga 100 cm. Berdasarkan data BPBD Kota Cilbon di Kelurahan Jombang Wetan, lingkungan rokal sebanyak 315 kepala keluarga. Kakak, yang terdapat 1260 jiwa menjadi korban banjir. Laporkan uh, saat ini berada di Lingkrowok Klingkrowok bersama dengan Jepanggili Kota Cilegon, Penggi Kota Cilegon dan Pram peduli tinggi muka air setinggi perut orang dewasa demikian laporan yang dapat kami sampaikan terima kasih